Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, sehat waras selalu, rezeki lancar untuk kita semua. Kali ini saya ada di daerah Kelanting Pertigaan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Mari kita lihat tugu Garuda Pancasila yang ada di sini. Menggunakan ejaan semi lama, jadi gabungan antara ejaan baru dan ejaan lama. Tampak ada kabel mungkin internet ini, ya, dan mohon maaf, ini berada di sekitar daerah amalan yang jadi suaranya agak campur. Cukup lengkap, ini cuman uh, ini di bawahnya ada. Berapa tanaman-tanaman Lihat tampak di bagian samping? Ada semacam senjata laras panjang, dan juga ada pedangnya di sini yang menjadi satu dengan rumah warga. Nih, ya, tampak dari dekat ada semacam pelurunya itu. kita perhatikan untuk lambang-lambang silanya ini lengkap cuman ada yang aneh yaitu di sila keempat biasanya kepala bantengnya hitam backgroundnya merah ini backgroundnya hitam kepala bantengnya merah dan juga di bawah sini ada bintang dua oke teman-teman saya rasa cukup untuk review tuh Google 8 yang ada di desa Kelanting kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera sehat waras selalu rezeki lancar untuk kita semua.